Lengkuas tahukah Anda tanaman lengkuas? Tentu Anda tidak asing dengan rempah yang satu ini Lengkuas adalah tanaman rempah-rempah yang termasuk dalam genus alpina Tanaman ini diyakini berasal dari Thailand Tanaman ini tumbuh dengan baik di daerah tropis termasuk Indonesia Lengkuas sudah menyatu dengan aneka resep bumbu masakan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu yang telah diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini Kebanyakan orang menganggap tanaman lengkuas yang memiliki nama latin Alpona Galengal, hanyalah berfungsi sebagai tanaman rempah untuk bumbu masak Namun tahukah anda ternyata lengkuas yang dalam bahasa Jawa disebut Laos ini adalah salah satu tanaman herbal jam gangguan kesehatan. Selama berabad-abad, lengkuas telah dijadikan tanaman obat untuk mengatasi atau mencegah berbagai macam penyakit. Dalam pengobatan Cina dan Ayurveda India, herbal satu ini pun sangatlah diperhitungkan karena hasil lengkuas sebagai obat tradisional tidak diragukan lagi. Lengkuas mengandung banyak senyawa penting yang bermanfaat bagi kesehatan, seperti galangin, asam felonik, polifenol, flavonoid. Sodium, zat besi, vitamin A, vitamin C, fitonutrien, emodin, beta sitosterol, quercetin dan lainnya. Selain itu, lengkuas juga mengandung senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang dapat mengurangi resiko peradangan tertentu. Baru-baru ini para ilmuwan Korea menyatakan bahwa semua senyawa yang terkandung dalam lengkuas mampu menghambat oksida nitrat (NO) dan produksi lipopolisakarida (LPS). Inilah beberapa manfaat atau khasiat lengkuas untuk kesehatan. Manfaat yang pertama mengurangi risiko kanker. Dua studi yang dilakukan para peneliti dari Inggris menunjukkan bahwa lengkuas mengandung manfaat flavonoid galangin Galangin terbukti memiliki antioksidatif untuk menangkal radikal bebas Zat ini dapat memodulasi enzim kegiatan dan menekan genotoxicity bahan kimia Selain itu lengkuas juga memiliki kandungan minyak asiri Para peneliti telah menunjukkan minyak asiri ini bisa meningkatkan permeasi kulit dari fluorouracil Manfaat yang kedua, membangkitkan gairah seks. Berdasarkan hasil penelitian yang dikutip dari buku Tanaman Obat Tradisional Volume 2, dikatakan oleh Thomas A. Ns bahwa lengkuas dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk membangkitkan gairah seks. Cara mengkonsumsinya cukup mudah. Siapkan dua rimpang lengkuas sebesar ibu jari dan tiga rimpang halia sebesar ibu jari, diparut dan diperas untuk diambil airnya. Dua buah jeruk nipis dibelah dan diperas untuk diambil airnya. Dua buah tersebut dioplos dan menambahkan juga bahan satu sendok teh merica, satu sendok teh garam, dan satu ragi tape. Dan setengah gelas air. Masak sampai merata. Ramon itu siap untuk diminum. Manfaat yang ketiga meredakan nyeri sendi. Lengkuas diduga dapat meredakan nyeri sendi, misalnya pada kasus osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Sama jahir dan kunyit, lengkuas juga mengandung senyawa kimia anti yang dapat membantu meredakan peradangan penyebab nyeri sendi. Sebuah penelitian yang dilakukan pada penderita osteoartitis lutut juga menunjukkan bahwa ekstrak cair dan lengkuas dapat meredakan nyeri lutut yang muncul saat berdiri, jika dikonsumsi setiap hari. Namun, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas lengkuas sebagai obat anti nyeri. Manfaat yang keempat, mempertahankan keremajaan kulit. Kandungan antioksidan dalam lengkuas mampu menghilangkan racun-racun dari tubuh dan meningkatkan sirkulasi darah. Hal ini menyebabkan pelepasan nutrisi ekstra untuk jaringan kulit sehingga mampu mencegah radikal bebas yang merusak kulit serta menjaga keremajaan kulit. Manfaat yang kelima memberikan rasa nyaman di perut. Makan lengkuas dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan di perut yang disebabkan oleh peradangan atau penyakit lain, sehingga dapat digunakan untuk membantu mengurangi muntah, mabuk perjalanan, serta dapat mengurangi gejala diare. Selain itu, di Cina, lengkuas digunakan sebagai obat cegukan, di mana penggunanya dikombinasikan dengan manfaat ginseng. Manfaat yang keenam, menurunkan demam. Lengkuas mengandung analgesik dan antipiretik yang dapat membantu mengurangi rasa sakit seperti demam serta dapat mengurangi infeksi akibat bakteri dan jamur. Selain itu, batang bawah dari galangal ini telah menunjukkan efek penghambatan in vitro pada banyak bakteri patogen seperti Anthrax Bacillus, Hemolytic Streptococcus dan berbagai strain Staphylococcus. Manfaat yang ketujuh mengurangi gangguan pernafasan. Lengkuas dapat digunakan sebagai pengobatan infeksi saluran pernafasan bagian atas seperti bronkitis kronis dan batuk. Manfaat yang kedelapan menjaga kesehatan mulut. Ekstrak akar lengkuas dapat digunakan sebagai obat kumur sehingga dapat mengurangi sariawan, radang gusi dan radang lainnya di mulut dan tenggorokan dan dapat digunakan untuk menghilangkan bau mulut atau halitosis. Manfaat yang ke-9 menurunkan lipid. Kandungan flavonoid utama yang ada di lengkuas seperti kalangin, quercetin, dan kemferol bisa menghambat lemak asam. Manfaat yang ke-10 dapat menurunkan resiko rematik. Di negara-negara timur tengah, lengkuas digunakan sebagai bahan ramuan untuk mengobati rematik dan artritis. Manfaat yang ke-11 mengobati bekas luka bakar. Ramuan lengkuas dapat berguna sebagai alternatif penyembuhan kulit terbakar Ketika ramuan ini dioleskan pada kulit yang terbakar Ia dapat meringankan rasa sakit dan dapat juga untuk menyembuhkannya. Seperti manfaat minyak kelapa Anda juga dapat menggosok irisan segar lengkuas pada kulit 2-3 kali setiap hari Untuk mengurangi bekas luka Manfaat yang kedua belas Membersihkan bekas jerawat Lengkuas dapat bertindak sebagai pembersih antiseptik yang dapat membantu Terlihat bersih, cerah, dan halus Ramuan ini berfungsi untuk merevitalisasi dan mencerahkan kulit Selain itu, lengkuas juga dapat menjadi obat alami untuk penyembuhan jerawat Kandungannya dapat mengurangi pembentukan jerawat dengan membersihkan bakteri dari kulit Manfaat yang ke-13 mengatasi kerusakan pada rambut Ekstrak lengkuas juga dapat digunakan untuk pengobatan berbagai kondisi buruk pada rambut seperti ketika rambut terkena polusi, terlalu sering terkena panas maupun jenis kerusakan yang lain Manfaat yang ke-14 menghilangkan ketombe Ketombe merupakan masalah yang umum terjadi di kulit kepala Ekstrak lengkuas yang bertindak sebagai antiseptik akan sangat membantu dalam menghilangkan ketombe secara permanen Minyak yang diekstrak dari lengkuas dapat diterapkan pada kulit kepala atau campurkan dengan manfaat minyak zaitun maupun minyak wijen. Selain itu, ekstrak lengkuas juga dapat dicampur dengan jus lemon untuk diterapkan pada kulit kepala untuk mengobati ketombe. Manfaat yang ke belas meningkatkan kesuburan pria. Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat meningkatkan kesuburan pria. Sebuah penelitian yang dilakukan selama 3 bulan kepada pria dengan kualitas sperma buruk menunjukkan bahwa suplemen yang mengandung lengkuas dapat membantu meningkatkan kualitas sperma. Meski demikian, penelitian ini tidak murni menggunakan lengkuas saja, tetapi juga menggunakan bahan lain yaitu buah delima. Oleh karena itu, studi lebih lanjut perlu dilakukan terhadap manfaat lengkuas ini. Manfaat yang ke-16 menurunkan kadar gula darah dan kolesterol. Konsumsi lengkuas juga diyakini dapat mencegah penyakit diabetes tipe 2 dan jantung. Manfaat ini mungkin diperoleh berkat kandungan antioksidan polifenol yang dapat menurunkan kadar gula darah dan kolesterol jahat dalam tubuh. Manfaat yang ke-17, membunuh dan menghambat perkembangan virus dan bakteri Penelitian menunjukkan kandungan galangin dalam lengkuas berpotensi menghambat perkembangan virus corona Selain itu, ekstrak lengkuas juga disebut memiliki kandungan antimikroba Yang terbukti mampu membunuh bakteri penyebab berbagai macam penyakit Meski demikian, berbagai manfaat lengkuas tersebut juga perlu untuk diteliti lebih lanjut Itulah beberapa Manfaat atau khasiat lengkuas bagi kesehatan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda dan keluarga Anda. Salam sehat, salam top herbal Nusantara dari saya, narator Sarul Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.